malam dari Papua malam dari Medan kelas baru baru lagu enggak? gue demo yang mau request lagu enggak kalian tak belum tidur-tidur lagi jangan bangga buku nanas slat kena